Even... Oke okay, guys <laughs> ini <laughs> untuk mengatasi Aunan. kelahar kelahar roda bit atau, atau. semacamnya metik-metik yang lain itu kan kelaharnya udah mulai goyang tapi belum parah biasanya itu payah untuk diketok karena nggak ada selah-selah untuk ini untuk alat ketok kita itu nggak ada selahnya dan itu cara atau solusinya itu dari sini biasanya kalau susah untuk untuk mendapat selah ketika mengetok ini kita congkel kita congkel di ya, jadi kita congkel ini bagian bagian penahan dari bola-bola kelar atau gotri lalu kita buka ayo nah, kita buka ya ya ya ya ya Jadi bola-bola kelahar itu kita rapatkan Kita kumpulkan Di satu sisi nah. Udah terlepas ininya hmm. Ini kacang-kacangnya udah terbuka Nah ini kita okay. kita Ini sudah terlepas lalu kita akan melepas yang dari sebelah sini